saat temune wong man Subhana dengan dalam alfa marotin ping ambalan eng teluk tuluk orang nyubri sapa man mancilatan ing derajat ilawajata angin nemu di mana eng mancilah jembarno sawala Allah taala alai marang mantriska ing rezekine man wa fero jalan mira ni Allahu man wa rahman wa waku si falantin ilangi doru kemelara teneman waku si falantin buka alaih marangman abu abul khoirut pelawangi piro-piro kebagusan abu abul khoirut waku si falantin juga menemsyari syaiton songgor ridu ning wan minzul misam para satu ayat dalam al sing luar biasa untuk ngilangi susah untuk ngilangi apes lan alam donya pake drama. Drama nih kau yopo melalui Nabi Yunus. Nabi Yunus sampai tiga contoh. Nabi selalu ikut contoh kabel contohnya Contoh macem macam-macam. Di antara contoh sing isongilangi apes, kok apes itu susah setengah mati. Kau ono wong susah ngunguli tati wong apes. Nego itu us gak kapai-paiy lagi, iku jadinya apes nangis ditawak-tawak gak payu rabi itu jenenge apes ojo nyala nunggone jari disantai tangga nih ya, wong saman apes wong apes itu yang ini pitek, gak gelom ngendok ngendok situ mati pisan yang ini pedus, colong uang itu jenenge apes yang sapi, mati total bakso, bosok total soto, ngeset itu jenenge apes Lah sarana untuk hilangnya apes diantara ini anak ayat-ayat Al-Qur'an. Wah ayat Qur'an itu nih kaget bukan main mandi nih. Apa itu satu ayat sing tiarani? Da ilah ilah anta Subhanaka ini kuntuminallorimin. Wah gini sama apes terus belum sampai mau coba esok eh yang patang puluh siji jernok ditabekono apa sekoyoko sampeyan mus pro ilang sedoyo huyar diwi-diwi mus no ilang sedoyo huyar diwi-diwi ini kan ngilangnya apes apa yu aku kok apa sekoyong ini di antara dungone ngilangnya apes ini mari subuh moco ilah ilah antah Subhanaka Inni untuk minululimin pengpatang kholisici. Apa sesuatu gede tambahin mana? Sore Hari nah, sholat asar. Uco, ila ila ila anta Subhanaka Inni untuk minululimin pengpat. apa sih ah gede ini setengah mati woono ko apa sih, sih? kuyong ini yoo saya mau coja jalan 1 minggu ya eh. gak sui, sui ya la ilah la ilah anta subhanah kaini kuntuminadho diminteng piro Kak, kakek-akek peng sewu sui ini 1 minggu aku ini apa sih kelas berat Beda penyelidikan, penyelidikan sekarang soto. Lu segera seleksi temburunya ayat ini drama melalui Nabi Yunus. Si Jeneng Dino, Nabi Yunus ikut frustasi. Nabi Yunus itu nabi yang ditugaskan. No, no, Allah berjuang. Nako mono si Jeneng Deso. Dadaan ketepaan rakyat Bukan main mentang-mentang Nabi Yunus frustasi Melarikan diri Nyabran segoro Kecegur segoro Dia untar liwa gedi Jari kristi Allah Ayat Al-Quran ini kaya apa Utama nih, Nabi Yunus waktu Juruwetengi wak. Gak moco Lah ilah ilah anta subhanaka ini untuk minazolimin ngonokor temen nabi yunus bakal nonjirwa tengi sampai sampe dino kiamat remuk aju gak bakal meturin maneh tapi mereguna nabi yunus waktu nonjirwa tengi wak kelemocok ilah, ilah ilah anta subhanaka ini untuk minazolimin Bunus diselamatkan. No. Terus ayat fakada akan muncul dominin no, semua luco. Nah di kana ono wong sing susah kataan gelemoco ya ilah ilah anta subhanaka ini kung dominal lo limit temen sapiro gede susah susah bakal hilang lo. No. Eh hey, jadi tadi angineki saman kutu ngerti tapi yang paling penting ayat ya alam bareng nabi adam. Waktu diusir Gusti allah tokos gara gara melanggar larangan Gusti allah. Nabi adam dibunuh, no, ereng -ereng gunung Himalaya, mau panggonan utar Ibu kawa di belanak no, paling panas mu nabi adam panggonan paling dingin ing india panggonan paling anyep nabi adam sitok tele panggonan paling panas di buhawa nabi adam nalikane diduno re alam dunya nangis guguk gigik karo ya ilaha anta subhanaka ini